Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sayur Software Tutorial. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengedit surat ataupun lainnya dengan menggunakan Adobe Photoshop. Baik, sahabat kita mulai tutorialnya. Baik, teman-teman, sekarang kita mulai mengeditnya. Sekarang kita buka file-nya, buka Photoshop, klik file, klik open, dan kita cari file yang mau kita edit. Nah, ini contoh surat tugas yang saya edit, tapi bentuknya bentuk JPEG. Sudah saya kompresor ke JPEG tak klik, kemudian open, oh nggak bisa, kita kompat dulu ke JPEG, jadi yang JPEG kita pakai yang ini ya kita ulangi kita klik file klik open klik jtk oh ya ini open sekarang kita perbesar cara menahan tombol ALT sudah kita perbesar sudah kita perbesar kemudian kita akar ke rektangular Marco Itul ini tool nih untuk menutupi namanya klik edit klik copy klik edit lagi sekarang paste sekarang kita ke, ke... mob tool kita geser, nah, tertutup, sudah tertutup, kita paskan, ya, dan kita kembali, rektumular marco itu, kita klik, sekarang. Kita cari untuk mengganti nama kita. Misalkan, nama saya, saya ambil dengan H dulu, ya. Hasbi, misalkan. Kita klik, klik edit ke copy market, klik edit, klik paste. Kita Sekarang kita geser. Kita paskan. Ya terus kita cari huruf A. Oh huruf A ya ini banyak ya. Kita klik. cari huruf a nah ini klik edit copy market klik pasta mob tool kita geser kita ratakan paskan ini sudah sekarang kita cari huruf s Klik edit, koper market, edit, paste. Karena ini negatif tertutup, kita hapus sampingnya. kita klik eraser eraser kita hapus samping esnya tadi udah bersih kita ke mob tool kita geser kita paskan esnya dan mengklik tanda panah di keyboard nah ini bagi teman-teman atau sahabat bisa untuk edit nantinya lupa yang mana yang harus dipaskan lalu kita klik huruf S hmm, berarti kan S -nya. sekarang kita cari huruf B huruf B yang ini nih klik edit copy okay, market paste hop tool geser Kita gunakan tanda panah di keyboard, menatakan tahap sampingnya. Sekarang kita namai layarnya huruf B. Nah itu untuk mempermudah saja. Sekarang yang terakhir huruf Y. Laptang keluar Marukai tool, huruf Y edit, copy, market, edit lagi, kemudian paste. Kita akan memotong barang geser. Kita gunakan eraser hapus merah Nah sekarang sudah jadi nama SB. Bagi teman-teman yang mengedit atau menambahkan yang perlu sahabat tambahkan silahkan yang mana aja yang perlu diedit. misalkan kalau ditulis dengan menggunakan horizontal tipe tool nah, udah nggak sama hurufnya nggak sama ya dia untuk supaya mirip supaya sama kita ambil aja dengan menggunakan rectangle Marco itu sekian tutorial dari saya dari sayur sopir tutorial salih mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh